Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hehehehe <laughs> <coughs> apa apa nih aduh ini leci nya beneran aku kesuka banget leci ini ini kayak kesukaan aku gitu Bang. aduh dingin banget ui wow. iya nih gua pulang ya nanti pakai ngaji ya iya terima kasih om iya sama-sama dipakai ngaji ya, ya iya ya, ya. oke okay. kamu mau nggak? enggak ya. oh kristen nah eh, <SILENCIO> Sebutkan satu kata Dengan huruf kata awalnya Kata benar <SILENCIO> Kapan benar Kapan benar benar